Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bang Abed Hidayah tentunya di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya trik upload video yang kemarin aku sudah bahas atau di video yang satu ini yang belum nonton tonton dulu guys ya oke jadi kita akan mulai guys ya caranya trik upload video sebelum kita mulai intro dulu oke okay, guys di video kali ini kita akan coba ya guys ya membuat trik oplos video buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa, subscribe dulu ya. yang jangan lupa juga komen di kolom komentar tinggalkan jejak di kolom komentar guys uh, bang videonya mantap atau gimana guys komen aja guys ya karena aku semangat lagi guys ya oke ini dia guys trik oplos videonya simak baik-baik ya guys ya jangan sampai di skip skip videonya nanti kalian gagal paham dan nanti kalian gagal setting nanti kalian nah uh, oh gagal dalam membuat trik plus video ini ya oke, ini dia guys Ketik opresi video, guys. Di sini kita langsung saja masuk ke YouTube ya, guys ya. Di sini, nah di sini kalian ketik kata kunci video kalian ya. Kalau misalkan kalian lupa kata kuncinya, terserah ya. Tapi untuk eh, sebelum memasukkan video kalian, masukkan dulu video orang yang eh, udah channelnya udah besar ya. Misalkan channel channel aku ini reaction ya. Kita cari orang-orang konten -orang, uh, creator yang setema gitu, guys ya. Reaksi misalkan konten kalian mobile Legends atau game langsung saja cari channel-channel yang sama gitu ya intinya channel yang sama ya channel yang setema ya oke di sini aku cari channel yang setema sama aku di sini kita Aldina Khairunisa ini hampir mirip ya guys konten kontennya sama aku ya di sini kita ambil ya klik to uh, tombol titik tiga simpan tonton nanti guys ya nah di sini langsung video saya guys ya video saya di sini kita ambil video saya sini langsung kita ke berandanya kita ambil guys ya Di sini tiga video guys ya satu dua tiga Nah setelah itu kita cari lagi channel yang serupa guys ya misalkan dndc ya eh dc apa dc ya lupa kucok ya eh, pokoknya ya ini nih ya bener sini ya Den DC kita cari videonya ya guys ya Cari videonya, aduh lama banget ngelek cow ini aja kita ambil di sini simpan tonton nanti nah setelah itu bisa mencapai oh, tujuh lagi setara dengan hmm, misalkan zona tutorial tutorial nah satu, satu video orang lagi ya oke kita ambil yang ini simpan tonton nanti nah kita coba cek dulu guys ya kita co coba cek di tonton nanti ya adanya posisinya ada di koleksi ini ya kita coba cek di tonton nanti nah formasinya gini guys ya jadi eh uh, harusnya di sini gini gini ya ini kan video orang dua video kita tiga video orang lagi satu ya jadi Channel yang udah gede gitu ya, guys. Ya, jadi di dengan channel yang udah gede, guys. Ya, jadi kalau misalkan ini buat-buat yang gak, yang belum dimonetisasi, guys. Ya, inget ya, yang belum dimonetisasi. Jadi beda lagi nanti caranya kalau- kalau oplos video yang sudah dimonet ya guys. Ya, di sini kita pakai formasi ini, guys. Ya, jadi pakai formasi ini biar nggak ketik spam. Nah, dan di sini, ini sih harusnya bisa tambah video lagi, video kita ya, ambil lagi. Ya, Abed, hidayat, guys. Ya, misalkan. Nah Ini ya Yang belum diambil Tadi kan udah tiga diambil ya guys ya 1,2,3 Nah kita ambil lagi tiga guys 1 2 3 Langsung video orang lagi Satu lagi ditutup sama video orang guys ya Nih misalkan uh, Adlina lagi Nah kita ambil lagi guys videonya nge cok <tuh> Nah kita ambil videonya guys ya Nah ini misalkan Kita ambil Simpan Tonton nanti Nah nanti jadi seperti ini guys ya inget ya Jangan di skip-skip guys Nanti gagal paham ya Nah di sini Satu video orang Tiga video kita Satu video orang lagi Nah ya Kalau video kalian udah banyak ya Terus di sini eh Satu video orang lagi Tiga video kita Satu video orang lagi Ditutup sama video orang gitu guys ya Oke mungkin Gitu guys ya Awas jangan sampai di skip ya, jangan sampai salah setting guys ya. Gimana menurut kalian? Kalian udah ada yang coba belum dengan, uh, dengan trik ini? Komen di kolom komentar guys ya. Nah, begitulah guys. Caranya trik upload video ya guys ya. Jadi, untuk menggunakan trik upload video ini, berapa bang? Terus gimana caranya bang? Itu kan udah udah dikasih tahu caranya. Nah, step by stepnya aku kasih tahu ya guys ya. Kalau kalian misalkan punya, bentar ada suara motor lewat, asem nih. Ini benar re mereka malam-malam banget guys, ya, tapi ada motor, motor yang lewat ya, suwe banget. Oke, okay, step by step nya tadi udah kita bikin ya dan kita akan uh, bongkar ya untuk trik oplos video ini. Jadi untuk trik oplos video ini maksimalnya itu. 2 jam 2 atau tiga jam guys ya dua atau tiga jam ya dua atau tiga jam setelah itu Bang nanti uh, kita viewer kita dikit dong kalau kayak gitu Nah kalau setelah dua jam kalian bisa ganti email guys, ganti email jadi kalian untuk menggunakan trikoplas video itu harus banyak sekali mempunyai email guys ya misalkan kalian punya email 10 dulu pakai 10 dulu g10 email 10 email misalkan kalian kalau ada punya HP ini HP ini bisa diisi beberapa email misalkan kalian ada 20 email nah nanti di HP istri kalian atau adik kalian atau kakak kalian atau siapapun punya email paket trioplus video itu guys ya biar apa biar jam tayang kalian uh, bertambah gitu yang belum monetisasi ya atau biar video kalian direkomendasikan oleh YouTube guys tentunya guys ya siapa sih yang nggak mau kan istilahnya uh, YouTube-nya berkembang ya kan Uh, pasti itu cita-cita uh, kalian ya kan untuk menjadi kepoten kreator ya biar dikenal orang biar banyak yang tahu tentang channel kalian biar apa ya biar intinya biar mantep aja gitu <laughs> biar intinya biar kalian punya penghasilan juga ya kan itu yang paling penting guys ya jadi dengan kalian tahu trik-triknya kalian akan insya Allah akan berkembang guys ya jadi tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah, guys. Itu kuncinya, guys ya. Dan satu lagi, guys, yang paling penting itu kalian bikin video yang menghibur, yang eh uh, berpaedah atau berguna, ya, guys ya. bermanfaat ya, istilahnya gitu, guys. bermanfaat buat orang lain. Kalian mau bikin hiburan ya, konten hiburan. Kalau mau misalkan kalian mau bikin konten tutorial kayak saya, ya bikin gitu, guys ya. Oke mungkin gitu saja guys penjelasan tentang trik oplos video semoga kalian paham ya guys ya kalau yang nggak paham silahkan komen aja di kolom komentar guys biar nanti aku uh, jawab gitu ya satu persatu komenan kalian ya semoga saja uh, kalian paham gitu biar ya, kita sama-sama berkembang biar kita sama-sama belajar ya kan oke thank you buat semuanya kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye How the is not in